Nah, kondisimu sekarang baik. kau ingin mengatakan sesuatu? katakanlah nenek Buyut, aku minta maaf, aku membuat kesalahan, aku sudah berteriak dan bicara kasar kepada nenek. Sebenarnya aku juga membuat kesalahan waktu itu Dengan membentak Bumanggala Ibu Ibu ada di sana Minta maaf kepadanya Buyut, katakan, apakah memaafkan aku, sayang? Bagaimana aku bisa tetap marah padamu? Hmm? <tuh> puas pada ya. kemarin kundan sudah berhasil menipu kalian jangan sampai hal itu terjadi lagi mengerti? baik bu puskar ayo ayo tapi Camli, bagaimana ini bisa terjadi? salam bu uh, aku salam, Pak. aku membuat kesalahan besar bu aku hanya pergi sebentar tapi para perampok itu datang dan mereka mengambil segalanya, Bu. Jika aku tidak pergi keluar, mungkin ini tidak akan pernah terjadi. Tidak, Paman. Kenapa kau menyalahkan dirimu? Para pencuri itu pasti sudah lama mengincar rumah ini. Tidak apa, -apa. Pak Munim, sudah kau catat apa saja yang dicuri? Lebih mudah mengatakan apa yang tidak dicuri, Bu. Aku sudah memberikan salinan ini kepada Inspektur. Tadi Inspektur sudah datang kemari dan dia sudah memeriksa segalanya Dan dia bilang dia akan menyelidiki kasus ini Aku akan temui dia nanti Aku ingin merapikan rumah ini dulu baru aku menemuinya eh, iya. Ayo Mobilku Itu mobilku. Mobilku. eh, Mobilku. Mobilku. Mobilku. Hehehe. Segarun si itu, rumput dan ranting. Kami membersihkan taman rumah ini sejak pagi. Sekarang kami akan membuangnya. Periksa saja. Ayo tunjukkan. Aku boleh pergi? Baiklah. Pergilah. Makan perunggu dan panci besar juga dicuri Semuanya, Bu Mereka mengambil apapun yang tidak dipaku Baiklah, hitungi lagi yang tersisa Kita akan bicara nanti Baik, Bu Puskar? Puskar? Puskar? Puskar? Pak Puskar? Kau melihatnya Tidak Puskar masih hidup kan? Dia masih hidup, hanya tidak sadar hmm. Hmm. Nah, Ayo kita pulang Hari ini kita akan mengurus properti Puskar Cepat berangkat, ayo Duduk bersamaku pasien kecilku sedang berbahagia kemarilah hmm. wow kau sudah sembuh tapi Nimboli, kau harus minum obat untuk beberapa hari lagi, ayo Tapi kenapa? Aku sudah tidak demam kan? Kenapa aku harus minum obat? <laughs> kau tetap harus minum obat Agar demamu tidak kembali lagi Tidak, aku tidak mau minum obat Kenapa aku harus minum obat jika aku tidak demam? Nimboli, Kenapa kau bicara seperti itu pada dokter? Sudahlah, tidak apa-apa. Karena anak-anak memang keras kepala, bukan? Dan aku suka anak yang keras kepala. Baiklah, jika Nimboli tidak ingin minum obat, maka kau... Pasti mau makan coklat, kan? Coklat? Coklat? itu. Coklat itu seperti manisan. Kau pernah mencobanya? Tidak. Aku tidak pernah makan coklat, tapi aku pernah makan jalebi. Nah, hari ini kau coba makan coklat ini. Ini, ambil. Tidak Kau hanya bisa makan dua kali sehari Di pagi hari dan malam hari Baru setelah itu obatnya bisa bekerja Jadi isinya obat Enak kan? Dan juga bermanfaat Kau mau kan? Kau dokter yang sangat baik hmm. Dan kau anak yang sangat manis <laughs> Nimboli Ayo mandi Air hangatnya sudah siap Dia bangun dan langsung datang kemari Ayo nak yang ceria dan juga cerdas kau benar tapi kalau kami memintanya pergi sekolah dia menolak bagaimana mungkin Nimboli tidak ingin belajar tidak dokter Anan dia bahkan benci belajar di usianya dulu aku hanya ingin belajar saja dan aku melakukan apapun hanya untuk mencegah Anandi belajar Tapi aku sudah lama menyadari kesalahanku Sungguh disayangkan Nenek Nimbo tidak tertarik dengan pelajaran Didikan dan suasana rumah memang penting dalam membesarkan anak Kau tidak perlu putus asa seperti ini Bu Anandi Sekarang suasana rumah akan berbeda Dan didikanmu akan Membuatnya berubah pikiran Dan jika dia tidak suka Dengan pelajaran Aku akan mengubah pikirannya Jadi biar aku Yang menanganinya. Setelah Nimboli tertarik untuk belajar Maka tidak ada yang akan bisa menghentikannya orang tuaku, aku benci kalian aku benci dengan kalian aku tidak, tidak mau lihat nah. kalian lagi eh hey, jangan bicara seperti itu Puskar kami tidak melenyapkan ayah dan ibumu, aku yang menyelamatkanmu dari para penjahat itu mereka menculik dirimu gimana Kamli? aku sudah mengirimkan pesan untuknya, dia akan datang Nah. Kau jangan khawatir, kau aman di sini ya Ini Kau suka ladu kan? ah, Ayo makan Ayo Makan Ladu? Iya, ladu Makanlah puska. akan makan sekarang, aku akan makan di rumah saja, aku akan pulang dan memakannya, aku tidak akan makan sekarang Aku harus bertemu Kamli dulu, setelah itu aku makan ladunya Nah, kau bisa memakannya di rumah nanti, semua ladu ini hanya untukmu hmm? Tapi, sebaiknya makan satu di sini, katakan pada Bibi bagaimana rasanya Eh, tunggu ayo. dulu, Puskar akan makan ladu jika paban menyuapinya, ya kan? Aha. Aku akan menyuapimu, ayo makan, buka mulutmu Buka Kalian bisa keluar sebentar. Kamli. Eh, eh. Aku akan segera kembali. Ayo. Kamli. Ayo, bibi. Kamli. Kamli. Ayo. Apa yang kalian berikan pada puskar? Hmm. Ini hanya ladu. Anak itu sepertinya lapar dan ketakutan saat kami menyelamakannya. Jadi kupikir, kalau dia makan manisan, dia akan merasa lebih baik. Aku sudah jelaskan padamu lewat telepon bagaimana aku menyelamatkan puskar, kan? Iya, Paman. Kau benar sekali. Aku merasa sangat bersyukur akan hal ini. Ini. Karena kalian sudah sangat berani, maka kau harus makan ladu ini. Iya kan? Silakan. Uh, uh, tidak, uh, tidak. Aku tidak bisa makan manisan seperti ini. Karena... Aku punya penyakit gula, Bibi. Tapi kau tidak punya penyakit gula kan? Ayo makanlah, makan Bibi. Ayo, ayo makan. Uh, uh, uh, tidak, tidak nak. Uh, aku sedang puasa. Aku tidak bisa makan hari ini. Aku baru bisa makan setelah matahari terbenam. Uh, tidak. sandiwara ini kalian sudah meracuni ladu itu kan kalian ingin puskar memakannya setelah itu tiada Apa kau tidak waras huh? jika aku ingin melenyapkan puskar aku bisa melenyapkannya dari tadi kenapa aku menyelamatkannya dari para penjahat itu sekarang kau mencurigaiku, kamli pamannya sendiri iya. karena aku tahu kalianlah yang berada di balik semua kejadian ini aku akan minta bantuan hukum Agar kalian semua Tidak bisa Menyakiti suamiku lagi Kalian mengerti Puskar Puskar Ada apa? Ayo Kita harus segera pergi dari sini Ayo uh, Nak Nak Ada gunanya kau membawa puskar kemari Lebih baik jika tadi kau menghabisinya Apa gunanya menghabisi puskar, ayolah kami yang memiliki surat kuasa itu Selama dia masih hidup Dia tidak akan membiarkan kita menyentuh properti milik puskar Aku sudah membuat rencana ini untuk mendapatkan kepercayaannya Aku menculik Puskar. Lalu, setelah itu aku pergi menyelamatkannya, tapi rencana kita sudah gagal. Ayo, penyihir baik hati, siapa yang ingin menemuiku? Sebentar lagi kau akan tahu. Besar, milik siapa itu? Jika kau mau, aku bisa menjadi milikmu Katakan, apa kau mau? Ya Kalau begitu, aku punya satu syarat Syarat? Apa syaratnya? Syaratnya, kau akan pergi ke sekolah, lalu aku akan menjadi milikmu Katakan, apa kau setuju? ke sekolah. Kalau begitu, kau tidak akan mendapatkan boneka ini karena boneka ini hanya suka anak-anak yang pergi ke sekolah. Maaf. Hei, Nimoli, apa yang kau lakukan? Pergi saja ke sekolah, lalu kau mendapatkan boneka itu. Lihat bagaimana boneka beruang itu melihatmu. Sudah pergi ke Sipniketan, bukan? Kau lihat bagaimana menyenangkan sekolah itu? Kita belajar banyak hal baru dan permainan baru Dan ada banyak ayunan di sana Iya, dan komputer juga Kau bisa bermain musik dan juga melukis Dan kita bisa makan mirchi bada di kantin Makanan paling lezat di Rajasthan Sungguh, Nimboli. Kau harus pergi ke sekolah kami Dan kau tidak akan sendiri di sana Kakak ada di sana bersamamu Kakak juga belajar di sana Jika kau punya masalah apapun Temui saja kakak Atau temui nenek Nenek juga di sekolah sepanjang hari Hah? Katakan Apa keputusanmu? Sudahlah Bu Anandi Kalau dia tidak mau sekolah, kenapa kau memaksanya? Lagi pula, dia anak perempuan. Untuk apa dia sekolah?